Buh. Kalian pasti takut melihat karakter ini. Hai, hey, ayo mana? Ah, Mama, sekali. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo what's up ma bro? Kita akan datang skill sekilas jadari terbaru nih ma bro. Wah ATV coy ATV berubah menjadi mainan kayak gini nih. Wah sangat tidak lucu ma bro ya. <laughs> eh lucu maksudnya ya? Uh, ini karakter yang ngeribet, nih karakternya ngeribat nih, ya. Oh, gila pertanyaannya mainnya sampai keluar gitu ma bro. Serem banget ya. Melotot nih kayak, kayak okay, nih, okay, watcha, nih. Ya, yeah. yeah, nih zoom ke mata wajah nih nah kayak gini mah bro ya Hah? Hah? jadi kita kali ini mau, bro bakal gacha. Wah ada wingsuit baru ya dia masih motor ya Tata mata saya sampai <laughs> nangis ya. <laughs> berakhir mata, eh hey. tuh, wih wingsuit keren banget mah bro coba liat trailer dulu deh, oh, wow wow wow, woi pak lu kenapa nggak pakai TV-nya? Oh Anjay bisa begitu ya? Yeah. Aduh. Bisa dipanggil gitu. Ayo Itu naikin kenapa begitu, Bro? Kayak gampang ketembak gak sih? Ya, naik. Pacikoma. Ya. Terus ada apa? Udah 13. Oke. Yuk. Uh. Mantap sih. Cyber 4 ya. Yang epic. Wow, ini sih keren, mah, bro. Eh, tuh, cyberempat, seandainya masih meta banget nih, pasti banyak yang suka sama cyberempatnya. ini space sekali skinnya, mah, bro. Ya, oke, langsung aja, sebelum kita gak caleg baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mah, -masing, bro. Bener mulai? A few moments later. Yuk, sepucuk, cp cuy ah. tidak hoki, kemarin tuh, udah sempet hoki dapet karakternya, tapi gak dapet skin aja langsung jarang banget ya kenapa cak udah lama banget nih nggak dapat skin legendary secara langsung udah berbulan-bulan bahkan sampai setahun kali ya sampai lupa dah wow Wih, mantap sekali mah bro 35 CP pak kasih lah aku hoki ya Allah oh wah mantap sih aksinya juga satisfying ya kalau dilihat-lihat wow sekali mah bro ya Oke, langsung 100 CP ya. Oca akan melotot sampai selesai gacan nih, Mabar. Lihat nih ya. Oca nggak akan kedip deh. 300 CP. Eh, cepetan, cepetan, cepetan cepet, cepet, cepet, cepet, cepet. cepet, cepet, cepet, cepet, cepet. Mata godah. Udah. Udah kuat deh. Eh, gas ya. 500 CP. Tatap mata saya. Ya. Aduh, udah mau itu Mabar. Hmm, Apa kau Oca kuat seperti batu yang melotot tiap saat gak kedip-kedip. Gak. Uih, dapet namanya langsung, ah Kedip lah bro Maaf ya Mungkin karena Oce kaget ya Kita swap nih ya Mantap Jadi Oce punya dua wingsuit legendary ya Ini cocok banget untuk kalian yang main battle royale gitu ya Langsung malah bro ya Mantap sekali batok Batok Yuk 1900 CP. Akan kau cem ya Legendari langsung? Oh tidak mau Bro ya. Parasut gak apa-apa ya. 2400 CP akhirnya Ocha mempunyai Tachi Koma. Tachi Koma kan namanya? Ah, mantap sekali ma Bro. bisa nembak ya dia Wah keren. Tachi Koma, anjash. Kak, Kak Alim mabrur. Uh, langsung aja kita main ke Battle Royale ya bro. Catur loot dulu BTW tapi ya. Let's go. Yo! Coach udah atur semuanya tuh, Mabrur. Di belakang ada strategi Roma. -si Wih. Keren banget sih ya. Sangat lucu sekali. dan aja akan main seperti batu melotot eh. Susah banget sih, susah-susah. Jangan deh, ya. enggak usah kayak batu sosoan lah, bro ya. Dan kita lihat wing suit Wow sekali mah bro ya, wow keren langsung aja kita mainnya, yuk kita ngereng ber, yo ima bro, kita lihat tampilan di pesawatnya ya, kita melotot, tuh matanya mengerikan, itu sih nggak melotot ya, itu kayak... bukan matanya keluar sih, kayak kacamata ya. Cuman gak ada gini ini apa sih namanya frame-nya? Ya, ditempelin aja gitu. Apa sih namanya, Bro? Ah, itulah pokoknya ya. Kayak soft lens, soft lens. Nah. Cuma itu bukan soft lens, Bro. Oke, okay, Bang, mau turun mana nih? Oh. ini BTW, Oca, Party sama yang renget tinggi-tinggi ya. Biar businya jago juga gitu loh, ya let's go Woo. Woo. let's go bro, mantap sekali bukan? the best. mantap ya yeah. keren ga sih wingsuitnya wuuu kita masuk ke new western city let's go. oke kita pake magnet saja mah bro ada paro dah itu oke okay, mantap ada rpd pakai okay, rpd boleh kali ya eh? mx9 nice <muluh> Mantap. Ini ada orang di sini. <hih> Suaranya lucu loh, Bro. Mantap, ya. Wow. Oke. Nice. Mana lagi musuhnya? Ya, Ini ada orang nih. Waduh, orang situ kita kejar, kita kejar, kejar. Mau kemana kamu, bro? Ini, ini dimana sih? Ini stepnya membingungkan loh. Waduh, ayo hey, ayo mau kemana? ah mati kamu. Di mana ini dia? Di bawah nih kayaknya. Naik iya benar di bawah. Mana ya? Halo. Ah. Kasian deh lo, udah looting banyak. Wah, malah mati ya, kan. Kita kirim dulu. Woi, ada orang. Ada orang kan? Wah, kejar-kejar kejar-kejar kejar. kejar, kejar, kejar, kejar. Wey, santap orangnya Itu dia Dia kabur kemana itu Jauh banget larinya Kita masuk ke dalam Matrix soalnya ini, mah bro Bang itu bang Ya siap bang ninggalin gue Wow, wow, wow, wow, wow aku oh, harus oh, oh, si ganti senjata, nice, mati lo, uh. eh, danau nggak apa, cepatlah ada orang tuh, okay. uh, sering, ya. ah mantap sekali, ah kita atas lagi, Yoho mantap sekali mabru ya hmm, tapi enak, loh bang gua ikut apa bang? nyempet gua bang let's go mantap sekali mabru ya Oca oh, mau naik ini ATV e di mana ya? ATV-nya e belum mau cari view. Kalau ada mobil. ATV e di mana kamu ATV? E Saya ingin naik ATV. E Bukan. Gimana nih, ma Bro? Katakan pada peta. Wewe, wewe. jangan terang gini dong, Bang. Gue jadi takut. Bukan juga. Eh, Yo, kepencet. astagfirullahaladzim Ih, jauh banget aja. <gayu> kepencet Ulti Pak, Pak. Jangan jauh sekali. ini bang. Oh, wow. mantap Ma ya. Sekarang semua kendaraan Ocha Legend tinggal lapal aja ya. Tinggal mobilnya, gak ada yang naik aja nih. Wah, itu ATV. Kita gak bisa bawa dulu, kita naik aja. Ayo, let's go, Pak! Kita nah, just... aja. Mana ya ke tv nya ya itu motor bukannya tv ya, bro ya dek, teman kita nggak jelas banget ma bro loh, loh malah keluar ah, sengaja dia ma bro ya kita ambil deh m4 deh nah. Empatnya mantap nih, cuman kok dia pakai ini? Nah, kayak gini aja. Let's go. Oke, lagi nyari TV di sini ada enggak? Gak ada. Kita telusuri semua jalan, mah bro. Dan ini dia. Wow, akhirnya Taras Anjas Oh, aku kira di atasnya? Tadi di trailer di atasnya loh dia naiknya. Wah. Wow. Bukan di atasnya. Trailernya penipuan. Bang sini bang, naik bang. Mobil juga bagus, bang. Eh, salah. Gasmit, Gasmit. Itu Bang kiri bang ada step, bang. semua ini, enggak usah panik. Iya, yeah. panik bang maaf bang. Tuh panik. Njona. Biru tuh Mobilnya bisa ngomong bang. Uh, gas met aja cok. Di mana tuh? Nuklir. Oh, outpost, outpost. Outpost. Ya dulu juga Gas. dia di atasnya mah bro oh bisa ternyata di atasnya tapi gampang mati dong dia ya ayo kemana dia temen kita mau kemana nice Lindes kamu ah, di lindus mau bro ya Mantap sih ini lucu banget ya Dia kayaknya gak download skin deh Teman kita Jadi kayak gak heboh-heboh gitu Padahal ini masih baru Ya kan Harusnya kan heboh gitu loh Tuh ada orang tuh Bentar mah bro. Woo. Let's go Kita gas lagi Abang mau ikutnya abang nah, Aku tendang tuh, Ada orang tuh Tabrak, tabrak ngap, mantap mah bro, ngeri ya, nggak ada Bah, kalian pasti takut melihat karakter ini. Kita naik lagi ya. Jadi, kita nggak ada yang mau ikut. Oke sih Bang sebenarnya lu Bang. Kok MC-nya oceh ada ada scope-nya. Enjay. Berisik banget mobilnya. Mati gua mati. Hah, mati? <tuh> eh, kok lu mah main di zona nih solo. Gua jemput, gue tadi kebetulan -ke sempat lari udah hmm. oh, ingin turun ya nyangkut ya nyangkut lah ah lah parah mah bro eh belnya tuh ngomong paci kok nggak bisa dah mah bro ya. eh kita harus jalan kaki tidak apa apa kabur, gak bisa kabur kamu jangan coba-coba kabur ya tidak bisa temen kita bisa sama bro jauh sekali ya Ocha mencari Tachibana gimana ya Tachibana Mungkin hilang. gak ketemu-temu lagi dan di sana ada mobil untungnya sih Jangan Sepertinya aku so, uh... melihat orang mau ambil senjata dulu ini gun bukan sih oh ada mah, bro. namanya pakai BG aja nah nah ini gun ini. nih misi bang pakai apa nih mau berenaknya wih ada shotgun nah begini aja. double shotgun kali ya Harga lima bro mantap, ini anjay, short range, mana ya oh sisa my orangnya my ya? Ada lagi mabru ya mobilnya dan kita harus end ini dengan cepat oke okay? yes. bentukannya tadi aku kira KRM ma Bro KRMnya ternyata bukan salah ma Bro ya udah menang dong. Lar ya. Mantap sekali, ma bro. Ya, ma bro menurut kalian gimana ya? Menurut Ocha nih, draw sangat worth it sekali ya. Karena draw yang kayak gini tuh tidak semahal kalian nge-draw skin legendary primary senjata, bro ya. Kalau nggak salah ini tuh lebih uh, murah sedikit lah ya. Kalau untuk full spinnya. Jadi, kalau kalian mau mendapatkan skin-skin ini, ya silahkan saja, ma bro ya. Kurasa worth it banget sih ya. Tapi nggak tahu yang di dalam itu... Pakai TV kelihatan nggak orang ya? Maksudnya bisa ditembak gak ya? kan kalau pakai TV kelihatan orang-orangnya sampai kakinya ya dari atas sampai kaki. Nah kalau naki ini jadi pengemudi itu kan nggak kelihatan malah bro ya penumpangnya doang di atasnya. Nah pengemudi bisa ditembak gak tuh kayaknya? Gak bisa ya? Nah kalau misalnya nggak bisa gitu jadi perituin dong ya. <laughs> Tapi ya yaudahlah mabro ya Ya mabro kayak gitu aja video kali ini Makasih banget udah menonton Terus kalian kalau mau beli akun CODM Untuk kalian yang bosan sama akun kalian Atau untuk kalian yang baru main CODM Tapi kalian tuh males banget top up CP Langsung aja follow instagram kita jubelin beli akun di sana mabro ya Karena itu perbandingan jauh ya Oke Kalian bakal dapetin akun lebih murah Daripada kalian harus top up CP bro ya Yaudah kayak gitu aja video kali ini mabro And yap see you Dadah semuanya Yaudah Ya semuanya, see you next.